the choir so far Oke okay guys, jumpa lagi di channel Risto Saver guys. Seperti biasa di sini saya bermain game Mobile Legends ya guys. Nah, oke okay, kita main kita di XP lain. Kita rotasi ya guys, kita kemit dulu. Oke, okay, nice nice. Karena di sini mage kita itu ada dua ya guys. Oke, okay, tetap dan lawan kita ini lapu-lapu guys Wah, kita ketinggalan level guys oke okay, nice oke okay. nah. ah si lapu-lapunya udah barbar -bar. tewas ah si amun juga kita tewas ya guys ini ada Amon yang hyper lawannya Amon dan tim Cyber halip hypernya Gusion guys. Ya sebenarnya Cyber sih mau hyper ya guys tapi ya udah si Gusion mau hyper ya udah kita main XP aja guys. Oke kita coba loxi si Harley dulu. Oke nice, escut Oh tewas guys Tewas guys Oke okay, nice nice Kita coba scan mid tak bantu sini. disini okay. Waduh tanknya atlas guys Kenapa tidak diban tadi ya guys kesalahan tim ini ban hero itu atlas guys, baterai sekarang lagi op ya guys, bentar bentar Oh, benarnya udah di ulti guys, ikut aja tuh mati itu guys, terikut tewas juga ya. Uh, Oke okay guys, jika kalian suka dengan video saya guys, silakan di like ya. Komentar yang positif ya guys. Maklum ini hanya hiburan game Mobile Legends ya guys. Oke, okay, kita coba ke sini ya guys. Kita membersihkan XP dulu ya guys. Banyak sekali minion-minion di sini. Oke, okay, nice. Dan buat teman-teman yang baru nonton susah jangan lupa supportnya guys. Oke okay, kita mundur dulu karena ada atlas ya guys. aduh signal juga kurang maksimal, signal aduh parah nih signal. Eh ada lapu-lapu, kita kalah level sama lapu-lapu ya guys. Oke kita bertahan sampai late game aja ini ya guys Kita bertahan sampai late game Oke okay. Bentar-bentar kita masih buff ya. Buff aja agak lama ya guys <laughs> Ah limit lah Rame ini limit nih Kita ke XP aja ya guys Oke okay, Nice kita coba bersihkan Minion-minion kita buat BOD guys biar lebih sakit lagi kalau ulti kita ambil BOD aja guys Oke okay. <tuh> kita kesemak ya bentar lagi pantau dulu <tuh> Ah, Batrix nya gimana kamu Betrix? Oh udah kamu si Betrix. Oke bentar Sabar sabar Oke Gas gas gas gas Amun ah, dewas Nice Kita look Amun ah, ini guys nice. Ah kabur lapur-lapur Kabur Ayo lapu-lapu Jangan kabur lapu-lapu es <laughs> Lapu-lapu Emosi ini Ayes Tewas Tewas lapu-lapu Double kill juga Gusion Mantap-mantap Oke okay. okay, Gaskan Lord Gaskan Lord Bentar-bentar Oke okay, bentar kita rekal dulu ya guys Bodinya dikeroyok berani sekali Bro Abang ngalah sama adanya suruh Abang ngalah sama adennya. Nah Abangnya siapa Abangnya nggak tahu diri banget jadi Abang mungkin gusion kali ya maksud eh apa amon abangnya Amun baru aku tahu ya guys ternyata abang gusion itu Amun ya guys wait wait sebentar kita ambil monster hutan oh harling tewas ke harling nice tapi bukan sabri yang dapat kill ya guys Duh. buat teman teman yang baru bergabung juga jangan lupa support channel ini jangan di skip ya karena ini akan menarik buat teman teman yang hobinya menggunakan hero assassin ketika melawan amon sama harley ini dia videonya guys kita lihat karena lead gamenya lebih seru lagi guys kita lihat kita main sabir ini kalau buka hyper ya seperti ini kenyataannya guys kita coba farming kita farming farming, kita farming guys nah, oke okay. kita main farming, farming dulu ya guys karena item kita belum jadi guys oke okay, kita ke lain oke Nice, nice, nice. Kita coba hancurkan turret yang ini, guys. Eh ada Harley. Ah. Hampir kita tewas sih, guys. Nah, Athena kita sudah jadi, guys. Kita jual sepatu, kita gantiin ya, guys. Sepatu Om Jin, ya, guys. Tewas kau, Betrik. Oke, okay, betrisnya tewas. Ayo, Amon, lindungi tim kamu, Amon. Ini sudah late game, ini Amon. Udah late game, Amon. Kamu berhati-hati, Amon. Kita farming, farming sampai bodoh ya, guys. Kita farming terus sampai bolok, guys. Oke, okay. nice nice. Ayo, kita farming juga sampai bodok ya, guys. Oh si Harley, bad sorry Harley. Ah, udah jadi Magic Shoes. Sepatunya Magic udah ready, guys kemana kamu Amon oh sorry Amon late game kamu late game kamu merasakan kepedihan yang sabar belikan Amon early game kamu bantai ya sabar lihat late game nya ini late game Amon oh sekarang kita Ayo legusion ya gusion kampret kampret malangnya bah legusion uh, apa andusion Iper gimana itu legusion oke okay, kita coba tewaskan dia nice tewas Harley <laughs> sorry Harley item yang saya ambil nih guys buat cyber itu Athena ya guys dan sekarang immortal udah jadi nih guys karena lawan kita itu Amon sama Harley jadi kita buat Athena dengan sepatu yang kayak om CIN punya ya guys tewas. Hmm. Tewas guys, kita bersihkan lain yang sini guys. Oke, okay. nice nice. N ya N, N N aja, N aja kalau bisa. tuh Tuhanlah sudah hidup kembali ya melapu-lapu. Fast fast. Ah. Oh gas maksudnya gas, aman nang gas ya guys. Kenapa belum pasir ya amon? ini game kamu GG ya amon, tapi maaf ini late game ini. Oke kita coba farming di sini ya guys. Kita coba farming sampai bodoh. Eh ada atlas di sini yang lagi mau ngejar sabir, sorry atlas. Sabernya mau mundur dulu ya guys Oke okay. Ah si Atlasnya mau ngejar Saber juga Sorry Atlas Guys kita coba ciduk Kita ciduk si Harley ini pesulap guys Tewas <tuh> Pancingan maut itu guys kalau kita main mobile legend guys kita harus punya trik-trik ya guys jangan kita buta map seperti ini guys kita main kita harus perhatikan map ini ya guys tewas dapat legendary guys nah di sini saya coba untuk memusnahkan si amon guys ah apakah kita bisa dimana ke amon Oi, selamat datang amon ah dia bisa kabur guys dia bisa kabur. Sorry, Amon, tidak semudah itu, Amon. Oke, okay. tewas, Amon. Oh, ternyata kita Victoria, guys. Kita Victoria, guys. Oke, okay. terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu kali.